nah ya misalnya Nabi Idris itu jadi orang, tapi Nabi Idris itu keramat teman tak cerita. saya sering, sering matihan Nabi Nabi Idris itu lucu, Mulyane itu lucu saat ini kena ditiru, saya tertarik menurut Nabi Idris itu jadi Mulyane itu gara-gara sering nge-nge sering nge-nge, sering nge-nge terkenal sering sering muncul buat tinggal turu. hahaha pues, kira-kira sering nge-nge sering nge muncul karena nyari bumi jadi boleh buat tinggal tidak tidaknya dendam, sinari aktivitas malah, boh tu turu saya Wakaf pondok lampu bayangan empat kafiku tiga muto lah lampu pada yang kira-kira perasaan aku bisa akhir dan kalau kulo isuk ya meleh, sini ragati, bercerita cilik-cilik. Kau sakit seringiengi, di ini terwampil, kau suapin ini. <gülüyor> kau ingin ini berjasa nih kau ngake, cuma ditinggal. Nah, mita mita. Untung di ini radiah dendam, tugas. Tinggal ceritain itu Nabi Idris, ini itu Memang Nabi Idris juga mungkin, afdol kalau Nabi Musa kan ada di tinggal sandal nih suaraku kan masih lagi ada Nabi. Boh, Idris. Terus ngakali malaikat, malaikat, malaikat. Jadi ketemu Daniel ketemu malaikat Israel L hey. C mati ku rasanya bi jadi lucu Nabi Peter suruh lucu ceritanya orang orang yang penting suruh lucu lucu betul Nabi Musa Nabi semua Nabi Musa kan tarung kayak Oh, Nabi Muhammad kayak Abu Jahal baru ipet lah Nabi Peter juga L mati ku enak tuh enak C E jajal aku kata lucu kan lah Israel ini lugu Lugu lugu, rapatnya somi mikir. Malaikat kan nggak boleh mikir. Malaikat mikir ya orang isso nyabut kue kan sah kan, semlarat jabet nyawain barno robosek. <laughs> malaikat udah somi mikir. Terus biar naik mati. Yo ini nih mas tapi jajal tol dulu. Yo bat ini, ini terus. terus. Aku ikut pen mati pen abah. Ya pen roh swargo pen roh. Akhirnya ketemu ketemu malaikat malik maka malik aku diterima ya diri <tuk> tapi aku ingin diri tapi aku diterima diri tapi aku liwat diri yo, iya diterima diri suarga tapi itu suarga untuk malikat diri apa yang ingin diri tapi ya ingin diri suarga tapi ini kekasih pengirahan nabi kan kekasih pengiran, itu saja suarga tapi suarga mau betul mau betul malikat-malik protes itu perjanjiannya kan lewat, kenapa tidak mau kembali? Rohono ceritanya, kah banding kitab-kitab suci, wassalamualaikum, kau di China via, Mister. <laughs> <laughs> <tutupi> akhirnya dipertemukan Israel ya, Malik Ridwan. Debat, lah, Pangeran Ufer, rohono, zat sebagai Pangeran. Akhirnya, lewat, Gusti, Pangeran jadi juri, maksudnya mimpin perdebatan tiga malaikat dan Nabi itu. Jadi mana aku cerita? Cerita ada fitri surah, apa penting? Maksudnya wara penting dalam bab dakwah, apa? Tapi tentu penting dalam itibar, apa? Itibar. Tapi tidak penting dalam bab dakwah, karena gak pasti terkait ada ni wong munafik, wong fasik, apa? Pan dekat. Lajakat malaikat, kayak Ar-Rohong Buswargo Kabeu, Holly khalidina Iya. Akhirnya jip, ono malaikat si pinter. Tapi kan wa minkum ilah wariduh. Semua yang masuk surga, kudu tahu ngeliwatin rokok. lho aku seliwat kau. Dan tidak ada pinter, kuping terorah, langsung fuswar ke, mereka udah nengerti, iya, kena, kalah liwan rokok, mesti prosedur diulang. <tuh> <tuh> kira malek, aku kuping rohan rokok, tapi aku ya, gue liwat no terus, nanti udah suwar ke, jadi disubrank no, wah. <tuh> ya, -malek kan malihkan, malihkan semua, ya, santai, heeh, tak subrank no santai, sampai panik di ya kan? Dah, heeh, heeh, berarti prosedur semua orang pasti ngobatin rokok terlalui Malaikat Israel tuh, <coughs> tapi ke matimu perjanjian itu jajal, lejajalah tetap jenenge mati. Kau oleh mau mati di tangen none, <coughs> kau <Gak> oleh kami. Lejar orang mau mati kan bisa, kau oleh mati kok bing, <coughs> bing. akhirnya Nabi idris satu satunya nabi Nabi sehingga swargo mulai perjanjian itu sampai <coughs> seikir. Nanti sebut warofak nahu makanan alia jadi Nabi itu, suargo nganti saya Barokai tadi, tiga malaikat di. Yara, cororan nabi rontong akal ya, <laughs> jadi, itu, itu Nabi tapi wong kekasih pengiran, yurah salah wong nah, kekasih pengiran, yurah salah jadi kemahannya malah Allah para depan debat, ngunuh, terus Allah ngantikan hei para malaikatku, kaya kalah debat sama Idris salam rangaji, cara kasarannya salam rangaji yaudah, akhirnya sampai seperti ini suargo di antara nabi yang enggak meninggal selain Isa, Isaun, kita kita bapak Idris, karena beliau ngalami seperti itu terus di surga sampai saya. Aku kok Mbak tiru ya monggo, <gay> ketemu Israel, saya aku patah ini. Baru ketemu Imam Malik, Seneng, Apa? Malik atau Malik, Senang mungkin ini wong ribet. <gay> <gay> ribet malah. Jadi ya wes akhirnya, ya wes. Lain-lain malah ini masyur. Anak ceritanya geger malah lele mena. Ceritanya geger malah lele naik keluar arah kitab. Umur orang itu bodoh nih menolol. Jadi makna bedres ibu kepikir suwargo dituruti pangeran. Singkat cerita ibu, tuh dia nanya belok no sandal bodoh. Paning di balik anoning duno, gusti barang pulono sengkarep dengan suwargo. Yowes bedres gule inah yang kena ketemu metu. Wadeng di gule ining suwargo suwargo kan wob dereng kepagi gusti. Siapa ketemu ya? Nanti saya juga barang takut. Sandal harus ketemu dereng. Tersay kulokul Akre ning swarga terus, menko barangnya sing karek, kurang apa? Ora. Mulai ora dapet teni wis ya. Modhone wis sekarang karepmu ngono ora penting. Tapi kalau yang saya baca sendiri di kitab itu mang libatkan 3 malaikat tadi. Il. Apa? Kowe dengan malaikat tukang jambutnya. Oh iya, terus piye? Nyawaku jambut. Aku benro rasane. Ya cocok lho, ya ya. Jajal dicumbuh. Cumbuh. Oh, ya sing areng ka Balik-balik, aku beneran rokok. Yo, yang yang paling enak jadi kekasih pangeran. Walau naik uluran, gue paling enak jadi kekasih pangeran. Gue serata usaha loh, gue kasih sing di langit bumi. Aman ayo, bang. Mana wali-wali jahat ya yo? Aman wali-wali semacam macam-macam. Wah, kalo notamu tipis, oh yo, nopo nggak ada tepark. Gue aman ayo, Jangan Tapi enggak usik gue, rokok kabel iya mesti kabeh kan kudu diluwati Nak roh pojok itu tok lurung kabeh urung tok kono kan jadi malaikat apa malaikat malik nyongkone kabeh ku yo ben roh kabeh di diluwati. padahal dikne ning ini, nggo naik liwat sesuai prosedur Wa imbinkum illaw wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Kabeh mesti kudu liwatin raka. Bareng untuk swarga wis ketemu malaikat ridhoan swarga. Bareng malaikat malik enteni. ini, kok gak metu neh? Ora ono critane swarga metu nasin esensi suar gue kalau di dina, iya. Terakhir malaikat malaikat malaikat ribuan sempat bantah. Lalu saratim suar gue ngelewatin rokok. Lihat kau malaikat aku seliwat. Iya. Hebat. Ya lagi seliwat. Wes tapi pun janjinya pelakum lagi. Ya tapi menurut gue jadi nggak wes seliwat. Eh wes akhirnya suar gue nanti saya telah bisa ditiru, ke? Napa? Nabi ini ki kok berbanding Nabi Musa kan jurakelas sih, no? kelas sih. Fir'aun, bareng Fir'aun wes kalah bani Israel iman tapi memberangkeli gak karuan, ribet kak, ribet. Menancar Nabi Musa ketemu Nabi, kau enak enak ane suaraku, aku sih ngadepi Fir'aun. <laughs> nah, iku mulane hadza wa qawmun Tentu Nabi kok Nabi Musa iku derajate sak Nabi Idris. malaikat sing ketua yubi, sing Ketua, ketua. Wajah, ya. min al, fadolu bin al, al, wal -malaika. Fakolu al min wa malaika min awamil waha ulail awliya amin awamin basar afdol min awamil malah Eka. jadi bagaimana ini ketua, ketua misalnya ketuanya nabi, ketua malaikat afdol ketuanya na? Mala. nabi, tapi ketuanya malaikat, ambil orang biasa wali afdol malah ika. jadi semuanya sesuai kelasmen Mala. jadi misalnya wabakdukullin ba'dohu kod Wal makna wa dukulin al-ambiyya al-malaikat kutyafdolum ba'dohum al-akhor faru'asa ul-malaikat ditentu afdol min awamil malah eka malaikat ketua koyo Jibril ambek malaikat sing ora ketua ya tentu afdal sing ketua ketua ya bodho nabi sing berjuang tarung lawan Fir'aun ambek sing dolanan ning ya afdal sing taro, bang ya wis pokoke ngono wis pokoke ngono iki sine apa hadhabakum fasalu idfaddu wa ba'dukul lin ba'dahu qati'atul mulane cara kulos tetep paling bener mbah ahli sunnah apa Baca ma, anak an. Quran itu kau tim, ya, anak Quran itu kau tim, Nabi Idris, ibu bimbun belajar Quran, jadi kakek Nabi, tau belajar kitab, papat termasuk belajar Quran, meskipun sebagian tiga trik ngadepi, waik malaikat malaik, waik malaikat, Idris, cari maklek malaik, apa yang rokok, yong, jening kekasih, apa yang kiraan tuh, -tuh. Jari, malik, Yo, pengiran, tu. kabel ya, senyum, bang rokok, noh, bang rokok, bang, bang, bang, bang, bagus, Ayo balik, ujarai um, dulu, lah, holitina, iya, tapi, tapi, syaratnya, tapi, tapi, kudu tapi, neraka wes tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, rencana tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, ketemu tapi, tapi, nabi idris tapi, ketemu, nih, suarka, nabi idris. Terus ketemu <laughs> Oke, oh, kan aku sekali ketemu kakek. Oke, Pak. Paling no, uniknya itu, Nah, aku ketemu. Oh, <laughs> oh noe. No. <laughs> Tapi apapun pun, nah. Nah, Dekne jadi keramat, jadi mujaher termasuk marga sakit, Mbak Malaikat. Nah, Ibu Dekne lebih duit simpati. Nabi Idris itu tahun nungguangis, ya Allah. Saya tuh kasihan sama Malaikat. Seng ngurusi seringnya ini, ngusir ngurusi kewannya ribet Malaikat ngurus juga ya repot tuh doh. Apa dikayi rahmat turun, rahmat wajah teko wajah malah Mulanya wong dulu gue, rahmati pas-pasan mereka sering ngomong ngorok. Mulanya cari cara mengurangi gue orang keduman apa? Rizki mereka ditinggal apa? Turun. Mereka rizki gue koyok paket narung kita datangannya rum dikayi no. Bareng wajah teko, orang, orang sing tanda tangan. Akhirnya dia apa? ane wong kok agan turu ini pas-pasan. Bareng nangis ditakok iya Idris, "Ma yubki ka? ya Allah. Malaikat sing tugas ngurusi wong ngurusi kewane capek kayak apa sing ngurusi ser <coughs> kayak apa capek." Padha matahari sepanas itu kan ya semuanya itu melibatkan malaikat. Singkat cerita terus la bi Idris, "Atas nama sana nabimu dan kekasihmu, berilah keringanan malaikat yang membawa matahari." akhir matahari kadar panasnya dikurangi berapa soal hasil terus malaikat itu yang tugas ngatur matahari itu e, wajah itu khifatan, mendapatkan keringanan akhir hari itu juga tanya ya allah kenapa sekarang saya bah matahari seringan ini dido'ai abdi idris, karena kabul laku jenis idris itu doang no supaya kau diringan nomor sakit kuih. akhirnya malaikat gentena nangis itu dari malaikat itu ya dua etika di muka ah. Ya Allah, atas nama Idris telah meringankan bebanku maka angka dia di makanan Ali di tempat yang luhur. Idris beri hak terbang ke alam Malakut. Itu terbang loh. alam Malakut mau terus ketemu Isro. Oh <laughs> Itu awal ceritanya <laughs> Jadi gara-gara ke HAM Malaikat sering Sering ya. Sering ya. peluang ya. Sering ya. Sering ya. makhluk ya. Sering ya. ya. Saatnya Malaikat ngurusi santri turah turu. Koyo apa abunnya pas ngorok Ini sih Aku nak Malaikat itu simpati, kowe mesti diwales apa? Nah, Itu awal mula Nah Nabi-Nabi yang urusannya unik-unik gini kan Yorah leveling. koyo Nabi Ibrahim ketemu Namrud di wabangnya Tentu Idris Ibrahim yorah kelas yun, Karena Ibrahim tantangannya lebih bes? besar Ya jinna hadza waqo munfatsalu itfaddu wa fa'atu kullin ba'dahu. Jadi ceritanya Petrus mau secara ning bab dakwa iku serano penting. Tapi ya tentu tetap beliau nabi ya, tapi kan tetem gak kelasnya. Napa? Melani tembiki wal anbiya ya fil fadli daw wa bamun wa ya ulul asmi. Bahwa afdaluhum ya ulul asmi karena berat wahum Ibrahim, Isa, Musa, wa Nuh semua bagianul rusul. Ya tentu ketuanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku kurang setunggal mestine wahum Muhammad nggih. Ya, ya mestine wa'hum kurang luwih tambah engko wa hum Muhammad, he, wa Ibrahim, wa Isa, Wah Musa, Wah Nuh. ini lho, wa afdhaluhumul asmi wa hum mestine Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus Ibrahim, Isa, Musa, Nuh. semua bagiatur atur rusul wa sairil anbiya ma atafdili ba'dihim ala ba'dih. Sing kembangane sing ya sing kangelan kuwi kalau Progo ben Fitris. Yaudah so besok nak gue nak santriku, gue takjak gule i sandali sebab, woi okay. <tellan> oh, sekali ketemu tetep ini lebah sandali jangan pun mau, mau nak beri medal, mau wah ribet tuh woh no, gue nasi dicoblok nasaanda, dicoblok noda dom, malah ribet kan gule, nabo sandal kan ijak gede, nanti coblok apa? dom